Oke, okay, mari kita cuci di motor kotor kayak habis dari sawah tuh. Tapi mungkin ya kalian pengen cek sound sedikit-sedikit ya. Udah kita cek sound sedikit. Jadi kalau RPM tinggi masuk 12.000 langsung bunyi keretetet itu per klep minta ganti ya per klepnya nggak kuat buat RPM tinggi mana per klep mahal lagi mana? paling murah Koizumi yang bagus itu juga murahnya tuh 400-600 aja lebih bagus lagi merek Cardinal sama aha AH, ahrs tapi sejutaan Oh pakai BRT per klepnya aduh ragu Soalnya udah kasus banyak perklep klep BRT patah. Temen juga kemarin dipakai di WR bore up patah perklepnya. Jadi rada ada apa agak-agala laku le ragu. Pakai perklep klep BRT. Cuci di sini gitu. Oh, ketika Anda baru mencuci motor dan cuaca langsung mendung, cuy. Di saya ingin berkata kata mutiara. Pisan tadi keluar panas aja. Panas Pisan tadi teh keluar mataharinya menyala Tapi pas masuk cuci motor Langsung mendung anjir tuh awan hitam Ya Allah Ya Allah dosa apa Hamba ya Allah Baru juga nyuci belum ada 5 menit Motornya juga belum kering cuk Udah mendung anjir Nunya. Baru juga bayar Aduh, tawan hitam tuh. Coba aja, ada tempat cuci motor yang ada pawang hujannya gitu kan? Jadi pas nyuci, mau hujan langsung diusir hujannya sama pawangnya itu. Atau nggak ada tempat cuci motor yang ngasih garansi kena hujan cuci lagi? <gif> itu dijamin langsung rame tempat cuci motornya, bukan rame sama yang nyuci rame sama orang-orang yang klaim garansi. tuh, aduh. tadi nggak pengen nyuci, cuma yang mau gimana lagi? ini udah rintik lagi. motor kotor, mau dipakai konten ya kan? motornya juga apa, kotornya juga tadi nggak kira-kira. ya, nggak apa-apa lah korbanin dua ini gak masalah duitnya sih, cuma masalahnya kayak gimana gitu. Motor baru bersih, baru keluar tempat cuci. Kita lihat ini yang gas-gas lagi dibongkar. No, motor aja belum kering, airnya masih netes-netes, dan ini udah rintik-rintik, ah ya udahlah mau gimana lagi nah jadi ini dia gas gas saya gas gas aing lagi dibongkar kita apa sih namanya servis servis besar servis besar cuma ini cuma bagian headnya aja bagian atasnya yang dibongkar bagian mesin bawah enggak karena masih bagus masih bersih dalamannya jadinya kita bongkar boring head aja kita bersihin pistonnya bersihin ruang bakar semuanya naikin kompresi gantin no okenasi pengen ngecat rangka juga sih ini pengen dicet rangkanya digi warna hitamin sama swing armnya juga pengen dihitamin cuma nanti aja lah belum sempat hmm. kayak pegang sepeda aja, enteng pisan kalau nggak ada mesinnya beda sama yang WR kalau WR mah biarpun mesinnya udah turun tetap aja berat karena berat di rangka dia bukan berat di mesin kemarin waktu mesinnya turun dipakai gini sama aja masih berat ya <tuh> kita ganti oli yang wr udah bersih oh nggak jadi hujan deh nggak jadi hujan kayak alhamdulillah bayarnya pakai olinya bos bayarnya pakai oli Aya lima orang ambil tiga kan nah, buat Iya jeng Iya sama nanti buat ganti day sekali Aduh nggak pakai sepatu kotor anjir kaki hitam semua cuannya nggak pakai sepatu Bego Bego Arwa larut kita masukin dulu ya WR anjing enggak gini motor aing cu Kalah, performance, ncap, karbon, knalpot, ganteng, kita dengar timing drum band. Nya. Hai, anjay, timing drum band gak tuh minta ganti pair klep. Eh, hai, hai, hai, hai, hai, bunyi hai, hai, Oh duit cardinal sejutaan Semalam orang cobain atasan mah enak naik terus Hah? kan kayak kena limit dari mesin gitu nah, mau masuk 12.000 langsung punya kerak limit di eh cuma 12.000 orang kasih teh kan digeber teh kayak kena limit dari mesin jadi cuma mentok di 10.000 oh. terus orang pancing Tech RPM naik jadi 12000 langsung bunyi kerak, per klep kayaknya nggak kuat. Kudu beli kardinal sejutaan. Ini standar yang nggak bener lagi anjing. Nih, jadi banyak yang nanyain, bang kok bisa timing drum band kayak gitu? Ya dari sini. Nih nah ini jadi jadi banyak yang nanya ini bang kok bisa track timing drum band kayak gitu sih jadi ya timing drum band nya tuh dari sini nih kita buka dari ecu tak arasel anjay izinkan sekarang kita coba hmm. nyalain dulu redback tunggu dia connect lagi ngebaca engine mapnya. nya nah udah connect sekarang kita nyalain kita ini dulu coba udah udah connect sekarang kita nyalain Jadi setting timing drabennya tuh di sini. Mana sih? Masuk di kalibrasi. Ini ada fitur-fiturnya, VVA control, RPM limit. Mana sih kemarin? Ah ini backfire adjust. Jadi ini buat settingan backfire, nembak-nembak itu. Cuma sama saya nggak dipakai settingan backfire karena terlalu berisik suara nembaknya. Jadi nanti nembak terus keluar api gitu, ting ting. Cuma nggak mau pakai kayak gitu, terlalu berisik. Ini di idle loop Jadi ini timing drama ini ada sembilan preset suaranya. Ini yang keempat. Nih kita coba ada yang pertamanya. Nah, ini yang pertama kita naikin speednya. Ini speed satu. Ini yang kedua. Ini Suaranya berubah kan Kita naikin Jadi lebih cepat suaranya Ini yang suara ketiga ke settingan yang pertama kalau gue sih lebih sedang yang suara keempat ini kayak yang ketiga ini kayak suara kuda gitu ini yang keempat yang gue pake kalau ini suaranya kayak suara musik gitu kita kasih agak lambat ini aja karena gue lebih suka yang suara ini sih speednya 4 ini kalau 9 speednya cepat jadi untuk nah jadi untuk timing kudanya itu dia dari ecu settingan ecu ini acunya pake arah share RC Mini 5 nah jadi ini ada nah itu nya pake arah share RC, RC Mini 5 aku nggak ada ini sih kita lihat nih kalibrasi info mana sih cara ngeliat tipe ini ya itu arah share speed biasanya ada di sini info jenis apa tipe ini ya Ah enggak ada ini super super 2 atau enggak bini 5. Saya pakai yang bini 5. Jadi kemarin untuk harganya kalau arah share RC bini 5 tuh barunya 4 jutaan, 4 sampai setengah lah. 4 sekitar segitu. Dan tapi tergantung toko juga sih karena banyak yang ngegoreng nge harganya, banyak toko-toko yang ngegoreng harga Ecu ini karena memang stoknya susah, apalagi buat WR. Itu sangat-sangat susah. Kemarin aja dapat bekas itu 4 juta ini deh, bekas dari teman punya teman. Karena pas nanya ke distributornya buat WR udah nggak ada yang baru. Jadi ya udah terpaksa beli bekas. Makanya ini termasuk R Ecu yang sangat sangat sangat susah dicari apalagi buat WR kecuali kayak buat NMAX Aerox jenisnya kayak gitu lah banyak cuma kalau buat WR nggak tahu kenapa susah Oke okay, jadi banyak yang nanya kenapa caranya bikin timing drum gitu gimana ya dari ecu-ecunya enggak pakai arah kalau pakai Juken kayaknya bisa cuma setting manual jadi kita harus bikin sendiri soundnya harus settingnya lebih ribet lagi dan Nanti kalau misalnya kita setting sendiri itu biasa lebih boros. Pengalaman saya pernah bikin, nyobain, tuh bikin sendiri, pakai juga 5, kan pernah pakai juga 5 dulu kan, sebelum pakai Araser, Itu jadi ke motor tuh lebih boros pakai timing kuda kayak gitu. Cuma pas pakai Araser yang udah presetnya, yang udah ada tinggal pakai, dia nggak pengaruh, nggak jadi boros kayak waktu pakai juga 5. Makanya ya, kata saya, worth it lah beli Araser harga 4 jutaan ketimbang beli ya BRT Juken 5 kayak gitu, karena pengalaman pernah pakai Juken 5 penyakitnya tuh kadang susah di setting terus kalau udah dapat settingan settingannya tuh kadang suka berubah ubah sendiri makanya waktu itu Juken 5 nya langsung dijual beli araser karena ya gitu, mending araser aja lah mending mahal sekalian gitu, tapi puas gitu. sekarang kita ganti oli ini olinya pakai top one top one evolution MC ini 10.40, udah 100% full sintetik Kita ganti dulu olinya Nunggu lagi ngerjain metik Oke okay.